Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan penembakan seorang pria Palestina oleh pasukan Israel di tepi barat yang diduduki sama saja dengan eksekusi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kekerasan yang sudah meningkat di wilayah pendudukan, seperti yang dilaporkan kantor berita Reuters. Kementerian Kesehatan Palestina mengkonfirmasi kematian tersebut pada hari Jumat. Kementerian Kesehatan Palestina mengkonfirmasi kematian tersebut pada hari Jumat. Di Twitter, utusan Timur Tengah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Thor mengatakan dia ngeri dengan pembunuhan terbaru, dan Uni Eropa mengatakan prihatin dengan apa yang tampaknya merupakan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina. Pada hari Senin, Wanelle memperingatkan situasi di tepi barat mencapai titik didih. Pembunuhan pada hari Jumat direkam dalam video dan diedarkan secara luas di media sosial. Itu menunjukkan seorang tentara Israel menahan kepala pria Palestina di pinggir jalan ketika dua pria lain mencoba untuk bergulat dengannya. Pria itu kemudian muncul untuk menyerang tentara tersebut dan mencoba untuk memegang senapannya. Sebelum tentara tersebut mengeluarkan pistol dan menembaknya beberapa kali saat dia jatuh ke tanah. Seorang anggota pemerintah kota Huwara, wajah Odeh, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa penembakan itu terjadi setelah terjadi pertengkaran. Seorang tentara Israel mendorong orang Palestina itu ke lantai dan menembaknya dari jarak dekat, kata Odeh. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan petugas medisnya dicegah untuk menangani orang yang terluka. tuh yang kemudian dinyatakan meninggal. Penembakan itu menandai orang Palestina kesembilan yang tewas sejak selasa di tepi barat. Sebagian besar dalam bentrokan atau penggerebekan oleh pasukan Israel. Dan lonjakan kekerasan telah mengkhawatirkan masyarakat internasional. Setidaknya 145 warga Palestina dan 26 warga Israel telah tewas sepanjang tahun ini di tepi barat Israel dan Yerusalem.